Assalamualaikum Indonesia memiliki julukan negeri agraris Yang mana negeri itu mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani Kebanyakan yang ditanam oleh petani adalah padi Jika bakal nasi yang setiap hari kita konsumsi Tetapi dalam penanaman padi tidak luput yang namanya hama Kali ini kita akan sedikit membahas imbasnya oleh hama tikus Fenomena kerusakan tanaman padi oleh serangan hama tikus ini Selalu menjadi masalah bagi para petani di Indonesia Menjadi momok yang menakutkan bagi para petani kita Kehilangan hasil gabah akibat serangan hama tikus Hampir terjadi di setiap musim tanam kerusakan lebih banyak dari tahun ke tahun alangkah baiknya untuk meminimalisir kerusakan tanaman padi kita yaitu kekompakan para petani dalam memulai menyemai ataupun menanam padi di sawah sangat disayangkan jika menanam tidak serempak ataupun kompak hama tikus akan tetap menyerang dari yang peta satu ke petak yang lainnya. Ini contoh hasil dari imbas hama tikus. Kebanyakan tikus menyerang di bagian pertengahan, tidak di tepi kalangan sawah. Sangat disayangkan teman-teman, karena hama tikus ini merajalela. Karena kesalahan di sebelah sebelah parit sana tidak dikerjakan, tidak digarap untuk ditanam padi, malah jadi sarangnya atau rumah hama tikus tersebut. Mendengar dari cerita petani, jika ada satu petak persawahan yang tidak dikerjakan, justru itu yang menimbulkan pertumbuhan hama tikus. Dan disayangkan lagi, tikus bermigrasi dari daerah perkampungan sawah dan akan kembali ke sawah setelah pertanaman padi menjelang fase generatif jadi kalau bisa pertanaman padi penanaman padi terhindar dari jauh dari pemukiman masyarakat hama biasanya ini akan menyerang bagian akar dan batang yang akan menggerogoti bagian tersebut hingga habis dan lama-kelamaan akan mengakibatkan tanaman padi itu mati Tentu saja tikus menyerang padi pada malam hari Dan pada siangnya tikus tersebut bersembunyi di dalam lubang ataupun tanggul irigasi Biasanya di tepi jalan sawah, pematang, jalan kereta, dan daerah perkampungan di daerah dekat sawah karena tikus ini hama pengganggu utama Tikus ini memiliki indera penciuman yang berkembang dengan baik Dengan kemampuan ini Tikus dapat menandai wilayah pergerakan tikus lainnya Jadi alangkah baiknya dalam penanaman padi Kita harus kompak dalam satu area bersamaan Supaya besarnya ataupun panen juga berat berbareng Ya, Amatikus tidak sempat Untuk merusak Pada tanaman padi Kesemuanya Hanya sebagian saja yang terserang Coba kami tampilkan Karena ketidak kompakan Kekompakan makhluk saya Mungkin Kalau sini sudah terserang Hari besoknya Ataupun berikutnya Setelah padi yang masih Hijau Tua Mulai belum ada kulir patinya akan giliran berikutnya yang akan terserah semakin banyak maka dari itu kedepannya kita harus penanaman serempak jadi panennya juga akan serempak pembersihan, pembersihan di sekelilingnya gulma ataupun rumput-rumput dan meminimalisirkan hendak apa itu agar tidak terjadi sarang tikus kita harus memperkecil Galangan padi Sehingga tidak terjadi Tempat sarang tikus Alangkah baiknya para petani Harus memiliki kekompakan Untuk mengatasi Hama tikus yang terjadi Oke terima kasih Semoga bermanfaat Dari Imbasnya Hama tikus ini Jika ada kekurangan kami mohon yang Sebesar-besarnya Terima kasih Assalamualaikum